Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, Bang Mindo, akan semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Untuk mengawali kabar terbaru di pagi hari ini, persahabat ya, kita langsung aja mendapatkan kabar spesial di laman akun Instagram Bunda Lesti Kejora. Semalam, 5 jam yang lalu, memposting foto kebersamaannya dengan wanita-wanita cantik dan hebat. Ini dia acara konser tulus yang diadakan oleh MS Glow, persahabat ya, Masya Allah. Perkumpulan wanita-wanita cantik dan pastinya wanita-wanita hebat. Di antaranya ada Mama Gigi, ada Kak Loli, ada Kak Sandy, pastinya sudah dipastikan, persahabat ya. Ada Sahnas juga, ada Keanu, pokoknya lengkap banget ya, semalam. Para artis papan atas, ini... Berkumpul semua dalam satu acara Masya Allah mudah-mudahan tetap terjalin dengan baik Silaturahmi mereka Tetapi kita selalu fokus dengan penampilan bunda lesi Yang semakin hari memang semakin cantik banget ya Apalagi kemarin selesai perawatan Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Di postingan ini ibu persahabat ya Tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan ada komentar dan tanggapan Kak Celine Evangelista. Wow, ikut menanggapi. dedek sayang katanya itu Masya Allah banget ya. Alhamdulillah semakin banyak support dari orang-orang baik. Dan kita simak juga persahabat komentar dari its.indul. Mengatakan di kalimat komentar Mahmud Zamanau kumpul semua gemes. Masya Allah banget ya. Saking gemesnya nih Mama-Mama Muda. Akhirnya pada kumpul semua dalam satu acara. Luar biasa. Kemudian persahabat kita simak di unggahan nya Keanu yang memposting video Papa Bilar yang ikut menemani sang istri persahabat ya Masya Allah. Seperti Opa Korea banget nih memang ya Papa Bilar penampilannya keren abis. Kalau ganteng sih jangan ditanya nih persahabat ya. Pasti Papa Bilar sudah ganteng sekali Masya Allah. Dan kita simak juga persahabat ya di unggahan selanjutnya. Ternyata... Ada tentunya cerita indah di balik konser semalam Papa Bilar persahabat ya Demi menemani istri tercinta rela nonton bolanya di konser tulus tersebut Mohon maaf nih Rizky Bilar katanya tuh ya Ini lagi pada heboh nyanyi bareng Aduh kata Padli nih persahabat ya di EGS pribadinya Tetap kita respect banget sama Papa Bilar Masya Allah luar biasa Demi menemani sang istri, tetap persahabatnya ya Rela nonton bola Dan ini katanya match terakhir kalau kata Poppy Pilar Kita simak di unggahan Lesnar sigini ada kalimat caption yang dituliskan Di balik ini semua ada cerita indah Apa coba? Demi menemani istri tercinta, dia rela nonton bola kesayangannya Dan ini katanya match terakhir penentuan Dan dia nonton di tengah keramaian dan kebisingan Wow, Masya Allah banget nih Bapak Bilar Jadi kita simak juga persahabat ya Di lain momen Bunda Lesti Ini heboh banget bersama Mamah Gigi saat Menyaksikan acara konser Tulus Masya Allah Kalau sudah tentunya kumpul nih Mamah Gigi dan Bunda Lesti Pasti heboh sekali anak-anak SMA nonton konser katanya kata tanya Masya Allah momen ini pun dari pas oleh Uncle Lesti Dilar anuskar official kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan kalau Mama Gigi sama dede udah deh emang sefrekuensi tuh mereka Masya Allah banget ya sampai angkat tangan tuh keduanya Mama Gigi dan Bunda Lesti saking bahagia dan pastinya mereka emang sangat heboh sekali Bayang juga tanggapan komentar yang diberikan juga bersahabat ya, ada tanggapan dari Jora 08-29990 mengatakan, Masya Allah Bunda El dan Mama Gigi yang sama-sama heboh, luar biasa banget ya, ada juga komentar berikutnya, diberikan dari akun Instagram asgaranita mengatakan benar kapan dia bisa nyanyi barang paling seru nih masya Allah mudah-mudahan persahabat dia membagi dan punya bisa nyanyi barang nih satu acara kita doakan saja yang terbaik untuk mereka dan berikutnya persahabat di sini juga kita mendapatkan kabar sedih karena tim kesayangan sepak bolanya Papa Bilar ini belum beruntung persahabatnya di Liga Inggris di match terakhir Liverpool gagal porsambatnya memenangkan pertandingan. Yang menang itu adalah Manchester City yang mendapatkan piala di Liga Inggris. Kita simak di kalimat yang diposting oleh Bapak Bilar. Lagi belum beruntung di EPL musim ini Liverpool. Bismillah tahun depan rezeki kita amin. Mudah-mudahan persahabat ya di musim depan rezekinya Liverpool bisa mendapat juara di Liga Inggris. Postingan ini pun persahabat dari Bos Saleh Gusdal Futi Hanskorb Bilar ya. masya Allah banget. Dan kita simak juga persahabat ke unggahan berikutnya Bunda Lesti ini langsung gercep juga memposting video Papa Bilar. Yang sedang bersedih persahabat ya, Saat menyaksikan tim kesayangannya kalah Tidak tentunya beruntung di musim ini Mudah-mudahan musim depan beruntungnya Liverpool FC Bunda Lesi pun menuliskan sebuah kalimat Ketika suami sedih karena Siti menang Aku pun deg-degan totalitas banget sampai pakai baju Katanya tuh ya, coba kita simak persahabat Papa Bilar ini merasakan kesedihan ya saat tim kesayangannya gagal di Liga Inggris Sampai memakai baju atau jersey Liverpool Masya Allah memang ini kecintaan seorang Rizky Bilar terhadap Liverpool Tim sepak bola kesayangannya Masya Allah Semoga bersahabat ya di musim depan bisa memenangkan pertandingan dan juara Liga kita juga ikut terharus sekali saat Papa Bilar, ekspresinya sedih banget ya memang totalitas banget nih seorang Rizky Bilar. Sampai Rizky Bilar pun ini menuliskan sebuah kalimat di iges pribadinya. Iseng-iseng mau nulis caption panjang, tapi nggak jadi karena belum kelar tulisannya. Sebagai doa Liverpool bisa kuadrifol musim ini plus sedikit analisis. Tapi apa daya tulisannya belum kelar, postingannya belum di post, eh hilang. Satu gelar alhasil secara sistematis gagal kuadravel. Tetap kita kasih support ya untuk Papa Bilar. Mudah-mudahan tentunya tim kesayangannya bisa juara di musim depan. Kita simpan juga, prasahabat ya. Dan ada penyemangat. Pastinya Abang L. Ini lucu banget ya di postingan Papa Bilar. Dan kita salvok dengan kalimat yang diposting. Calon member baru nih kata Papa Bilar ya, Masya Allah banget Dan selanjutnya Masya Allah kata Papa Bilar Bereda galau nya Papa, Masya Allah banget ya BBL ini adalah bereda galau nya seorang Rizky Bilar Semoga BBL menjadi anak yang soleh Ini sih menggemaskan sekali Masya Allah banget ya Sampai dijadikan foto profil handphone oleh Papa Bilar Luar biasa dan persahabatnya berikutnya juga nih ada info yang kita dapatkan saat live semalam kalian sa Doni. Kalian sa Doni ini menjawab semua pertanyaan dari para sahabat lens yang banyak sekali bertanya mengenai vlog rekaman yang tentunya belum di up juga, persahabat ya sampai hari ini kita mendapatkan info langsung dari kalian sa Doni kalau vlog tersebut masih dalam revisi persahabat ya harap bersabar kata kalian Mudah-mudahan persahabatnya hari ini juga bisa di-up Untuk vlog rekaman di studio barunya Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita masih menunggu sidukan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terakhir dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di pagi ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.